Simak kronologi selengkapnya kawan Remaja berinisial MAA 24 tahun di Banjarbaru Kalimantan Selatan meninggal dunia saat mendorong sepeda motornya ke kantor polisi sejauh 6 km Korban sebelumnya terjarin rahasia balap liar dan diminta polisi mendorong motor Mendorong motor kurang lebih sekitar 6 km, ujar Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harsa Kusuma Selasa 14 Maret 2023. Dia mengatakan MAA terjaring rahasia balap liar di kawasan kantor gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Jumat 10 Maret 2023. Karena jumlah pelanggar saat itu membludak, polisi meminta pemilik kendaraan mendorong motornya menuju Polres. Karena jumlah sepeda motor yang diamankan sangat banyak, pada saat itu kita tidak bisa melaksanakan pengangkutan langsung semuanya. Dan kita laksanakan untuk mendorong sepeda motor pelan-pelan sambil menunggu giliran mobil pengangkutan. Ujar AKBP Dodi Harsa Kusuma. Saat mendorong motor itulah, MA tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia. AKBP Dodi mengaku korban telah dibawa ke rumah sakit untuk visum. Kita tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan sebelumnya seperti apa. Untuk korban juga sudah dilakukan visum yang disaksikan langsung oleh ibu kandung korban dan beberapa keluarga korban, katanya. Kapolres menjelaskan aksi dorong motor yang dilakukan, para pembalap liar dilakukan sesuai prosedur. Dia mengatakan hal itu tanpa paksaan. Saat pendorongan kendaraan tersebut, kita juga melaksanakan istirahat sampai beberapa kali sambil menunggu yang ketinggalan. Dan saat istirahat, kita juga memberikan minuman air mineral gelas kepada mereka dan ada juga anggota yang ikut membantu mendorong kendaraan mereka dan untuk ada ada perempuan dan mereka yang kelelahan kita bantu angkut duluan ke Polres dengan menggunakan kendaraan bebernya nah demikian kawan informasi terkait ya remaja nah ini ada beberapa hal yang penting saya sedikit angkat bicara kawan Seharusnya ini tidak ya, seharusnya ini tidak harus terjadi. Ya. Karena apalagi mendorong motor 6 kilo, itu kan jauh 6 kilo itu mendorong motor. Ya. Kan bisa saja. Ya, silakan naik motor pelan-pelan dikawal. Kalau dorong motor sampai 6 kilo, apalagi ini adalah sifatnya warga biasa yang bisa jadi tidak semuanya fisiknya bagus yang mungkin ada yang lagi sakit ya akhirnya terjadi hal, hal yang seperti ini ini harus jadi evaluasi ya harusnya menunggu saja ini harus jadi evaluasi karena sampai korban seperti itu nah itu yang pertama ya yang kedua, saya secara pribadi mengucapkan selamat berduka kepada yang mendahului kita yang korban. Semoga segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan yang punya segala dosa-dosanya. Dan keluarga yang ditinggalkannya bisa sabar dan tegar. Yang jelas kita akan lihat seperti apa prosesnya ke depan ini. Yang ketiga, kepada saudara-saudaraku khususnya ada di remaja. Ya, kalau memang balap liar itu dilarang, jangan lakukan, karena pasti tujuannya sangat baik. Kenapa remaja-remaja ini dilarang untuk balap liar? Ya, di antara kebaikan-kebaikannya adalah agar kalian itu tidak cedera, ya, tidak luka celaka, karena masa depan kalian masih panjang coba ada rekan-rekan remaja ya yang masih remaja kecelakaan masa depannya itu sudah ya kurang mulus dengan teman-temannya ya contoh kalian mau daftar TNI atau Polri itu kan dilihat di situ e, fisiknya nah kalau cacat kan nggak bisa nah, ini masa depan jadi ya ini juga saya hanya bisa berpesan kepada adik-adik remaja yang masih suka balapan liar berhentilah, karena tidak sebenarnya itu tidak terlalu banyak untungnya. Yang banyak itu malah ruginya. Nah, kalau memang di sana tidak ada tempat balap-balap, ya usulkan ke pemda. Usulkan ke pemda agar dibuatkan sarana olahraga memang yang profesional untuk balap. Jadi itu yang, eh, yang pertama kalau balap liar itu bisa terjadi kecelakaan Yang kedua ya, Bisa jadi di wilayah balap liar itu ada yang terganggu nah, Ini juga kan tidak mantap ya, Jadi kepada sahabat kura Indonesia dengan adanya kejadian yang begini Terus saya hanya bisa memohon dan berpesan Jangan dengan serta-merta menyalahkan aparat polri Ya dan tidak perlu juga terlalu menyalahkan adik remaja kita ini yang jelas ya dilarangnya balap liar itu sangat positif nah ini ini menjadi pesan dan bagi internal institusi Polri juga ini bisa ini harus menjadi evaluasi bahwa jika menemukan hal-hal yang seperti ini kelak jangan disuruh dorong sampai 6 kilo ya karena tidak semua fisiknya orang ini sama bisa jadi yang hadir itu mungkin dia udah punya ada penyakit jantung, penyakit apa? Ini juga harus dievaluasi dan harus sabar. Kalau memang harus dijumpukan orang, harus sabar ngantri. Atau kalau bisa ya mereka tetap naik motor, pelan-pelan dikawal. Ini juga harus menjadi evaluasi biar tidak jatuh korban sia-sia. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang seperti ini. Jadi itu saja pesan saya kepada sahabatku semua orang Indonesia dan khususnya uh, berpesan juga kepada institusi Polri dalam hal ini Polres. Supaya tidak terulang seperti ini, ya harus ada evaluasi cara penanganannya. Ya, dan kepada juga adik-adik remaja, udahlah tidak perlu ada lagi balap-balap liar. Ya, tidak perlu, karena itu akan Ya kerugiannya lebih banyak daripada untungnya kasihan orang tua di rumah Yang sudah membesarkan kita menyekolahkan kita Mencari uang Berpikir bagaimana kalian itu tumbuh besar Dan bisa mengabdi kepada kedua orang tua Bangsa, negara, dan agama Ini saja kawan Baikkan videonya